Aku tidak di aku Aku tidak, aku tidak, tidak, tahu. Aku tidak, tidak tahu, tidak tega, tidak tega, tidak tega, tidak tega, tidak tidak tega, tidak tega, apa tega, tidak sejenisnya yang banyak yang sudah Что здесь ушли? आने लगी आंखें मेरे नाम है di rela Be <laughs> <laughs> me for you see Kamu tapi aku tidak bisa.